Baik, Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan saya, berbagi cara dimana berbagi cara di sini adalah data rekap usia. Dari data rekap usia siswa, contoh seperti ini yang saya buat. Nah, ini hanya contoh saja ketika data rekap siswa usia lahir di tahun 2010, nah usianya 12 tahun nah bagaimana caranya untuk merekap data usia siswa mari kita simak selanjutnya baik bapak ibu selanjutnya di sini seperti contoh tadi nah di disini kosong yang saya berikan nah di sini akan menggunakan rumus dari ya, Microsoft Excel. Baik, Bapak/Ibu langsung saja kita akan coba untuk memasukkan rumus dari rekap data usia siswa. Untuk contohnya seperti biasa kita gunakan sama dengan ya buka kurung. Ya, to die to die. ya buka kurung tutup kurung dikurang nah ini ya kita ambil F4 tutup kurung dibagi 365 oke okay. nah kita tarik ke sini ke bawah Ya. Yep. Nah, selanjutnya di sini data usianya masih ya ada koma. 2 usia 12, 12 hari. Nah, bagaimana cara untuk membulatkannya? Nah, di sini ya kita rubah rumus di sini yang kedua kalinya ya. Di sini ya buka kurung ya yeah. in ya yeah. interpack ya yeah. buka kurung kembali eh nah, di sini kita lanjutkan tutup kurung ya yeah. nah seperti ini data usia anak di tahun 2010 sampai sekarang yaitu 12 tahun tinggal kita tarik saja ke bawah ya nah ini sudah jadi cara untuk merekap usia siswa-siswi di sekolah kita baik bapak ibu itu saja tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat ya, jangan lupa like dan subscribe silahkan untuk di share jika ya, ada yang membutuhkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh